Wow teman-teman hari ini aku dapat lalat teman-teman Wow ini lalat hitam teman-teman wadidaw -teman. la Wah sepertinya aku menemukan sesuatu lagi di sini teman-teman wadidaw -teman. aku dapat semut coklat teman-teman Wow, ini semut besar teman-teman Ayo kita cari lagi bosku la. Lah, wow itu kaki apaan tuh teman-teman Wow, lucu sekali penguin ini Wow, aku menemukan penguin teman-teman Seru sekali Wow mainan mainan dimana kamu aku mencarimu shalalalalala shalalala wow kita dapat lagi nih teman teman apaan nih di dalam teman teman sepertinya dia bersembunyi bersembunyi juga dan ternyata kita menemukannya wadidaw aku dapat kecoa teman-teman kita lihat lagi yang tadi itu wow aku dapat belalang juga teman-teman kamu mau lari kemana aku menemukan kalian berdua wow seru sekali Mainan Wow sepertinya aku melihat sesuatu lagi nih teman-teman Apaan nih Wow Ini lobster teman-teman Wadidaw Berburu mainan hari ini seru sekali teman-teman Ayo kita cari lagi Mainan Oh mainan Dimana kamu Aku mencarimu Wow Wow Aku dapat tiga sekaligus teman-teman. Ah, yang dibawa itu pasti dia bersembunyi juga. Ayo kita ambil teman-teman. Wow, aku dapat kumbang nih teman-teman. Yang mana nih teman-teman yang lagi? Wow, aku dapat kumbang juga di bawah nih teman-teman. Aku menemukan kalian berdua. Aku dapat dua kumbang teman-teman. Wow, shalala. Wah, mau lari kemana nih kamu? Wah, aku dapat buaya. Ih, aku sangat takut sama buaya, teman-teman. Wahai, aku takut sama buaya ini, teman-teman. Ayo, ayo, ayo, ayo. Aku cari kamu lagi mainan. Aku suka sekali hari ini berburu mainan. Seru sekali. Wow, aku dapat lagi teman-teman. Apaan nih? Wow. Aduh, kita dapat apa nih? Wow kita dapat anjing laut teman-teman Kita dapat anjing laut Dua sekaligus Wow ayo kita simpan Bagusnya kita bawa ke rumah nanti nih teman-teman Kita mainin di rumah sama-sama teman-teman Wah wow, seru sekali Aku punya banyak mainan hari ini Wow pantu teman-teman di bawah Wow ini apaan nih Oh aku dapat ikan juga teman-teman rupanya Wah wow, seru sekali aku dapat ikan dan kepiting nih teman-teman, cantik sekali. Wadidawadidu, ternyata aku sudah punya banyak mainan teman-teman. Kita nanti bawa pulang ya teman-teman, seru sekali. Wow, wow aku dapat lagi nih teman-teman. Wow, aku dapat dua lagi. Aku dapat ikan, lumba-lumba nih teman-teman, dan juga aku dapat gurita. Wow, seru sekali berburu hari ini teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.